Ya, apa bedanya British propolis dengan propolis merek lainnya? Insya Allah semua propolis itu bagus nah British propolis ini berasal dari Inggris Inggris itu dia mengalami empat musim ya, jadi suhu paling rendahnya minus 5 plusnya bisa sampai 35 jadi totalnya perbedaan bisa 40 derajat jadi tanaman akarnya cenderung lebih kuat hewannya juga lebih kuat nah ini juga akhirnya propolis yang dihasilkan insya Allah jauh lebih, jauh lebih bagus apalagi memang peradaban di Inggris ini jauh lebih maju teknologi juga jauh lebih maju contoh sederhana aja di Inggris yaitu sudah ada pemandian ya spa sejak 2000 tahun yang lalu ya setiap orang berkunjung tahun lalu ke sana ya itu umurnya hampir 2000 tahun Terus kita lihat juga bagaimana mobil uh, Rolls Royce ya itu umurnya juga uh, lebih dari 100 tahun itu juga dari Inggris Nah jadi teknologi peradaban insya Allah itu Inggris terdepan